Kegagalan pertama persahabat ada sebuah postingan nih, abang bilar bersama ibunda tercinta nih persahabat ya masya Allah, muka-muka bangun tidur kayaknya persahabat ya. <guluh> ini postingan hari ini, tetapi persahabat ya tentunya abang bilar syuting kayak sih ini foto tadi pagi persahabat ya masya Allah, bangun tidur aja terlihat ganteng. <guluh> cute banget mudah-mudahan kebahagiaan kesehatan selalu diberikan kepada idola kita unggahan ini di kembali oleh akun sendal putih underscore bilar ada kalimat caption yang dituliskan baru bangun tidur itu kayaknya si kakak katanya tuh persahabat ya banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans yakni dari akun Instagram Wolenya underscore Gomez mengatakan, kakak gak syuting ya Min? Katanya tuh ada yang bertanya, kita lihat di jawaban komentar Di situ dijawab oleh konsentral putih Bilar mengatakan, syuting ini tadi pagi kayaknya Oh, itu persahabat ya, ini kayaknya foto tadi pagi baru diposting aja Tetapi kita bahagia melihatnya, mudah-mudahan berkas lalu dan selalu diberikan kesehatan untuk keluarga besar Deddy dan kakak Rizky pilar Amin ya Romal Alamin berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial ini tentunya ada unggahan dari IGN-nya Kobas Bang Basuki Surojo persahabat jadi di situ memposting sebuah postingan ketika video call nih bersama kakak Rizky Bilar dan ibunda tercinta nih masya Allah Kobas di sini mengatakan Aduh maaf Kak Rizky Bilar gak bisa hadir lagi nih On the way balik, Masya Allah Pak Sahabat ya Kembali izin nih Tentunya Papa Leslar Pak Sahabat ya Kobas ini kembali Tentunya tidak hadir lagi di acara Leslar, sahabat ya. Dikarenakan OTW Bali nih kobasnya kita doakan saja mudah-mudahan sehat. Dan semoga acara Leslar nanti dilancarkan dan disukseskan. Dan kita lihat juga, persahabat ya, kobas juga mengatakan nih kepada ibunda tercinta, Abang Bilat. Makasih ibu kiriman rendangnya ya Tuh persahabat ya Masya Allah Ternyata Ibu Rasul dewi kirimin rendang Ke kolmas persahabat ya Tabarakallah Mudah-mudahan selalu bahagia nih Untuk idola kita Dan Tidak juga Unggan ini di kembali oleh akun sendal putih bilar Dan ada kalimat caption juga yang dituliskan Beneran ya Story hari ini Cuman gak tahu jam berapa ini diambilnya Tuh persahabat ya Palingan tadi pagi Kata Ali Topan tuh Persahabat ya <laughs> Dan kita ada juga dalam komentar lain diberikan dari akun Arnista Dewi89 mengatakan, Kok makin cibi aja ya si Osas setelah nikah, Please Osas jangan kebablasan suburnya, nanti kayak Amazon nih. hehehe, canda subur. Cute banget bersahabat, ya ini adalah efek bahagia bersama Dedek Lesti, mudah-mudahan. Tentunya rumah tangga kakak dan Dedek Lesti selalu diberikan kebahagiaan. Dan kita lihat, di sini Pak sahabat ya 41 menit yang lalu memang ini adalah story di Instagramnya Kobas hari ini Pak sahabat ya masya Allah mudah-mudahan saja bahagia dan lancar untuk urusan kakak Rizky Bilar dan Dedek Listi Kejarah. Berikutnya kita juga mendapatkan kabar terbaru nih dari keluarga besar Rizky Bilar. Diunggah di IG pribadinya Kak Nova memposting sebuah postingan di situ ada video Papa Daniel yang sedang sibuk banget membuka kado pernikahan Persahabat ya terima kasih tuh dituliskan oleh Kak Nova di sini kita lihat Papa Daniel disuruh langsung oleh Dede Elastikanya Kak Nova Persahabat untuk membuka semua kado pernikahan Masya Allah disuruh oleh mantu tercintanya. Mudah-mudahan saja berkah dan barokah khusbat ya. Dan kita lihat juga keunggam berikutnya. Di sini tentunya Papa Daniel ditemani oleh istri tercintanya juga Ibu Rosmala Dewi persahabat. Ya, bu Semangat banget lagi bukain kado pernikahan. Tentunya kadonya banyak banget di ya. apalagi tentunya kadonya dari orang tercinta terdekat pastinya mewah-mewah banget nih kado pernikahan dari kakak. Dan dedek alasi kejuaraan mudah-mudahan berkah dan kita masih menunggu cedokan vitamin selanjutnya. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Inilah informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.